Orang-orang ini terlihat sedang menunggu keluarganya yang sedang berada di dalam helikopter. Namun, salah satu dari mereka merasa sedih karena mengira kekasihnya sudah mati. Tak berselang lama, kekasihnya pun datang lalu memasangkan cincin di jarinya. Tapi naas, ternyata yang ia pasangkan adalah pemicu bom. Seketika, bom pun meledak dan oh, no. ia pun tewas. Aduh, buru-buru amat sih.